Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas konfigurasi router Mikrotik pada jaringan lokal. Router Mikrotik biasanya kita gunakan untuk membagi akses internet ke lebih dari satu perangkat atau komputer di dalam jaringan, dan juga memungkinkan kita untuk melakukan pengaturan hak akses dan kecepatan. Jadi, Mungkin ada Komputer yang punya akses penuh Atau hanya pada Jam-jam tertentu Dan juga kita bisa memberikan Kecepatan yang berbeda-beda Untuk setiap komputer Yang ada pada jaringan Jadi misalnya Kita sudah memiliki Satu Buah komputer Yang sudah Terkoneksi ke jaringan. Tetapi bagaimana jika kita memiliki beberapa komputer lainnya yang akan juga terhubung ke internet? Di sini kita membutuhkan sebuah switch untuk menghubungkan komputer-komputer tersebut. Dan juga kita membutuhkan router untuk membagi akses dari internet. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan perencanaan jaringan lokal Yang perlu kita rencanakan yang pertama itu adalah IP addressnya IP address untuk jaringan lokal Misalnya kita memberikan IP address misalnya 192.168.20.0 sampai dengan 192.168.20.255 untuk networknya 192.168.20.0/24. Sedangkan subnet masknya 255.255.255.0. Selanjutnya kita memberikan IP address router pada interface lokal. IP address yang kita berikan harus merupakan salah satu IP jaringan lokal. Misalnya, 112, Selanjutnya, kita harus menentukan konfigurasi aksesnya ke internet. Misalnya, kita mau menentukan IP-nya statik, maka kita harus tahu IP address routernya, biasanya IP public, terus subnet masknya, gateway-nya, terus DNS servernya Yang kedua, kita juga bisa... Uh, yang konfigurasinya dalam bentuk IP dynamic atau lebih dikenal dengan DHCP, yang selanjutnya bisa juga kita, oh, konfigurasinya itu dalam bentuk PPPoE atau modem di di ada service name-nya, terus password-nya. Oke, okay. pada kesempatan ini kita akan melakukan konfigurasi akses internetnya. Menggunakan IP statik. langkah pertama kita akan melakukan konfigurasi IP statik pada komputer klien. Lang caranya, eh, pertama silakan klik kanan di sini, open network, eh, pilih change adapter option, selanjutnya di klik kanan, terus pilih properties selanjutnya ya pilih internet Protocol version 4 klik sekali terus pilih properties eh uh, selanjutnya silakan checklist use default IP address sini eh uh, pertama sekali silakan masukkan IP address yang sudah kita rencanakan sebelumnya tadi eh uh, 192 168 20 1 tadi ya. 1. Selanjutnya, eh di sini kita masukkan rentang IP. jadi rentang IP-nya 0 sampai 255 ya. Maka kita masukkan 192 168 20 ini terserah di komputer klien. Tapi asalkan jangan sama dengan default-nya misalkan 2 3 4 sampai 255 terserah Misalnya kita buat adalah 2 submit mask nya 255 255 0 selanjutnya yang perlu kita atur adalah favorite DNS server a server ini adalah nanti IP yang akan kita apa yang kan kita konfigurasi di uh, routernya nah ini harus berpatokan kepada IP yang ada ISP kita, internet service provider kita, atau IP modem kita. Misalnya IP modem saya sekarang 192.168.101. Maka di sini yang saya masukkan adalah nanti yang akan suka adalah harus satu network dengan IP dari sumber internet kita. Jadi okay, 192.168.100. Uh, di sini uh, network-networknya harus sama tetapi nanti uh, saya akan konfigurasi misalnya di apa di uh, winbox atau di routernya nanti saya kasih ip-nya dua misalnya ini tidak boleh ip-nya sama sama dengan ip disember internetnya harus beda misalnya saya kasih ip-nya 192.98.102 kayak inilah nanti ip yang akan lakukan konfigurasi Dah, kalau sudah selesai maka saya saya melakukan uh, konfigurasi pada PC kliennya sekarang silahkan klik ok terus close ini boleh kita close kita close langkah selanjutnya adalah kita lakukan adalah uh, melakukan instalasi secara fisik pada uh, router boardnya kita lakukan uh, pemasangan sesuai dengan topologi yang sudah kita rancanakan sebelumnya sekarang silah uh, sekarang Mari kita pasang oke okay, sekarang silahkan disiapkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan yang pertama kita siapkan adalah routernya saya menggunakan router uh, rb951e2nd terus selanjutnya adalah yang disiapkan adalah koneksi koneksi internet kita yang selanjutnya adalah kabel kabel TV kabel strike kalau sudah silahkan kita pasang yang pertama adalah uh, akses internet di uh, akses internetnya sumber internet yang sumber internet kita dipasang ke port satu atau ether ether satu internet 1 kita silahkan di sini yang kedua ini ada port 23 eh uh, kini kita sambungkan ke jaringan lokal kita. status benar bebas milih mau dua, tiga atau empat beli sebenarnya. sekarang kita uh, konfigurasi tak uh, untuk jaringan ke komputer lainnya misalnya di port dua atau ethernet dua, Semoga ethernet dua dan yang kabel ini ini ini akan kita sambungkan ujungnya lagi ke komputer kita okay, kita pasangkan ke komputer kita oke okay. ini sudah sudah kita pasang di kondisinya seperti ini dan jangan lupa adalah yang selanjutnya adalah hidupkan uh, powernya Nih, oke okay. ini sudah kita hidupkan dan nanti ketika dia Uh, jaringannya aktif di sini lampunya akan hidup. Sesuai dengan port yang kita gunakan. Kalau sekarang ini adalah ether 1 dan ether 2, maka secara otomatis sebenarnya nomor 1 dan nomor 2 nanti lampunya akan hidup. Oke, okay, sekarang lampunya kalau diperhatikan sudah hidup. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita akan uh, lakukan uh, konfigurasinya. Oke, okay, langkah pertama kita akan double klik WinBox. Bagi yang belum mempunyai WinBox, silahkan di-download di situs resmi MikroTik, mikrotik.com. Silahkan di-download di sana. Uh, sekarang, silahkan di double-klik aplikasinya. Ini adalah tampilan login dari WinBox. Kalau kondisinya seperti ini, misalnya ini kosong, maka silahkan pindah ke tab neckboard ini. Pastikan di sini kita eh, sudah mendapatkan MAC address, IP addressnya. Eh, kalau belum, silahkan klik refresh ini. Kalau sudah kita dapatkan IP-nya, silahkan klik sekali pada MAC addressnya scan di sini antara connect to my address di sini sama dengan yang di sini secara default ini uh, login -nya adalah admin, passwordnya adalah kosong. Maka langkah selanjutnya adalah silakan klik connect. Oke, okay, ini adalah tampilan utama dari MikroTik menggunakan aplikasi winbox nya sekarang kondisinya adalah sudah terkonfigurasi supaya ini kita mulai dari awal silahkan ini kita reset cara meresetnya adalah klik system pilih reset configuration terus pilih new default configuration Oke selanjutnya klik reset configuration terus pilih yes ketika kita pilih yes nanti dia akan mereset semua pengaturan yang telah ada dan akan restart dan nanti akan tak akan login kembali silahkan klik yes oke okay, sekarang mikrotik sedang melakukan uh, reset konfigurasinya silahkan perhatikan pada peralatan dokter botnya uh, apakah lampu pada Ether, ether 1 dan 2 yang kita gunakan tadi sudah hidup kalau sudah hidup bisa kita langsung klik reconnect kalau belum hidup kita tunggu dulu proses resetnya oke sekarang lampunya sudah hidup pada router boardnya selanjutnya silahkan kita klik reconnect oke sekarang pengaturannya sudah kosong kita akan mengatur Uh, IP address-nya secara statik. Oke, okay, langkah pertama adalah kita lakukan adalah pengaturan IP address. Jadi, klik IP, pilih address. Maka, di sini kita akan melakukan pengaturan IP address. Oke, okay, selanjutnya adalah klik tambah pas di interface silahkan pilih interface yang akan kita lakukan konfigurasi yang pertama sekali adalah tadi kita gunakan e, ether1 dan ether2 pertama sekali adalah kita lakukan konfigurasi pada ether1 sini e, kita masukkan IP address yang akan kita gunakan tadi kita sudah lampu lakukan konfigurasi IP address nya seperti yang kita sudah lakukan tadi silahkan kita cek kalau lupa di sini silahkan dicek lagi IP nya eh, saya lihat status sini nanti kita memberikan IP address nya pada routernya tadi itu adalah eh, 192.168.102 silahkan kita kembali ke inbox maka tinggal kita langsung kita masukkan aja tulisan bulan dua enam penulisan di sini kini ada kita melakukan menggunakan uh, slash tadi sudah waktu perencanaan kita gunakan slash dua puluh empat atau seministing dua puluh kalau sudah silahkan klik play terus klik oke okay. maka kita sudah berhasil untuk memasukkan IP address untuk ether1 selanjutnya kita tambah lagi karena kita menggunakan dua ether, ethernet tadi, ethernet 1 ether2 selanjutnya klik tambah terus interface yang kita gunakan tadi adalah Ether 2 Ether 2 ini adalah ether, Ethernet yang tersambung dari router ke komputer klien dan yang sekarang kita gunakan ya ini uh, jaringan yang tersambung ke komputer kita. silahkan klik dan masukkan IP addressnya. IP addressnya juga sudah kita tentukan tadi. silahkan cek lagi kalau lupa. Di sini IP addressnya. Rentang IP-nya adalah 192.168.21. Maka tinggal kita masukkan aja sini 192.168.21. Tinggal kita masukkan, oke, okay. 192.168.21. Dan juga terakhirnya kita menggunakan slash slash 24. Okay, kita klik apply oke okay, siap itu klik ok nanti kita sudah berhasil menambahkan uh, dua IP address untuk ether1 dan ether2 dan nanti untuk interface yang lainnya tergantung dari kebutuhan kalau sudah kita lakukan pemberian IP address secara statik langkah selanjutnya adalah kita lakukan uh, pengaturan pada IP rootnya. Langkahnya adalah klik IP, pilih Routes, IP dan Routes, Di sini seperti kita lihat adalah ether satu dan ether dua ada kabel ini artinya uh, kita telah masukkan IP-nya sudah terba terbaca atau sudah tersambung. Kalau di-unreadable, berarti silahkan dicek lagi IP-nya. Mungkin ada kesalahan. Lanjutnya, klik tambah sini. Kita klik tambah, terus masuk ke gateway. Masuk ke gateway. Gateway ini adalah IP dari ISP atau sumber internet kita. Atau kita lihat dari sini tadi, maka gateway-nya tadi adalah 101 ya. Silahkan dimasukkannya di sini 19168111 ini penulisnya tanpa slash ya. Kalau sudah, silahkan klik play. Oke, okay, statusnya hercules dengan ether1 terus klik oke. Okay. ini pastikan ini sudah reachable ya kalau unrecable berarti ada kesalahan silahkan cek lagi IP nya oke okay, kita sudah berhasil menambahkan IP root nya selanjutnya adalah kita setting IP DNS nya masuk lagi masuk ke IP terus pilih DNS di sini di server juga kita masukkan adalah IP dari internet kita. Tadi sama sama dengan IP root 192.168 100 Dan jangan lupa kita checklist adalah allow remote request. Ini supaya e, nanti ketika komputer yang atau klien yang melakukan uh, koneksi bisa tersambung ini kita mengizinkan klien uh, untuk tersambung ke jaringan kita harus checklist allow remote request sebenarnya di sini bisa kita tambahkan IP Google misalnya 888 tapi uh, IP ini bisa bisa IP ESP saja salah masalah kalau sudah kita klik apply terus OK Oke, okay, langkah selanjutnya adalah uh, kita atur uh, firewall supaya uh, internet dari ISP itu bisa terhubung ke router kita dan bisa di-sharing ke komputer klien. Caranya adalah klik lagi IP, terus pilih firewall terus pilih NAT. Selanjutnya, klik tambah. Dan di sini kita masuk ke general. Di sini pilihnya adalah ESSR NAT. Selanjutnya adalah out interface atau sumber dari mana ke ISP itu melalui apa terhubungnya? Tadi kita hubungkan melalui ether 1. Ether 1 ya. Jadi In the, the sumber internet itu dari modem disambungkan ke ether1 maka ini kita pilih ether1 selanjutnya di action action kita pilih masquerade, masquerade silahkan pilih ini selanjutnya kita klik apply terus kita klik oke ok sekarang silahkan coba kita lakukan ping di new terminal kita ping Google misalnya ping Google oke ini sudah terkoneksi silahkan coba di melalui uh, command prompt misalnya kita testing misalnya ping Google contoh ya Oke ini sudah tersambung dengan baik uh, kalau seandainya ini sudah ini sudah bisa kita gunakan sekarang kalau kita lakukan uh, ujian misalnya kita buka browser misalnya kita buka uh, Situs tersebut ini sudah bisa, misalnya, buka uh, detik.com, misalnya. Oke, okay, ini sudah sudah berjalan dengan baik. Mungkin itu, mungkin uh, ini tutorial yang saya, saya sampaikan terlebih dan kurang saya mau maaf. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.